Simulasi, simulasi. Proyek, proyek. Pelat, pelat, pelat. Kotor, yuk, kotor. Tulisan, tulisan di sini, yuk. Belakap okay, kita. Yang mau, ya nggak mau sih? Sing, sing, lemparan, <tuh -tuh. sing nah, lempar, karena jangan sing lempar kena. Kau lempar, lempar, lempar. Kita lagi, Napa lo cek deketnya Amar? Hah? Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi warang aku dan Mas Amar. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. <laughs> uh, seru banget ya hari ini kita bisa ketemu di uh, virtual ini <laughs> pertemuan virtual asyik banget ya. Hari hari. Hari. Ya, pertemuan pertama Iya Selamat ya mas ya, rata ketemu mas Selama udah berapa bulan Nggak ya, ketemu kita di Marimar kan Iya betul banget uh, Lama banget kita nggak ketemu Semenjak kita sama-sama sibuk Akhirnya Marimar kita stop di Episode ke-12 karena... Iya sudah sampai 12 episode Itu artinya Acara kita bungkus banyak, <laughs> Belum banyak. Kan? Banyak. Basit, basit. Ya, benar. Nah tentunya kalau uh, acaranya bungkus berarti kan kurang menarik nih, bener ya? Apa kurang menarik atau karena kita Oh iya ya, perlu sini <laughs> Sibuk sama Sama-sama, oh, sibuk. Kebetulan pas Amar ngebuka eh, eh, kerja di kafe ya, Mas. Iya, betul. Nah, waktu itu kerja di kafe, sama kerja di radio, jadi waktunya nggak bisa sinkron. Sedangkan Bayu sibuk dengan pacarannya. Oke. Okay. Hari ini kita mau ngabrolin apa nih, Mas? Ada gosip-gosip bumi media. Gosip banget puasa pertama boboran. <laughs> puasa pertama. Putus-putus sama Mas Amar. Mas Srijo. Iya, nih Mas Amar putus-putus. Servernya tegang ya pindah server berarti kayak orang susah pindah sih ganti server oh iya gue ada mas Amar putus putus mas iya eh, sinyal ya pak sinyal mungkin hmm, coba kasih putus putus ora halo. cek mas Amar halo Ya. Ya. Di bumi ada gosip apa, Mas? Ya sudah. Di bumi di ada gosip apa yang seru, yang perlu kita bahas. Di, bumi... di hari pertama, di hari pertama puasa Ramadan ini ada gosip apa? Kini bapak-bapak ngaco semua nih. <laughs> Siang-siang malah gosip? Untuk gosip sih kayaknya. Gak ada gosin, hmm. paling yang ramai itu kemarin waktu kejadian Bumiayu itu banjir masih ada Oh iya banjir ya, bukannya itu tahunan ya mas, banjir kayak gitu ya Banjir tahunan sih udah-udah tahunan kata orang warga sekitar sih, cuman yang paling parah itu kemarin sih Sampai lupa <tuh>. warga, karena ya Nah, Ingat diingat uh, Mas kita pernah ngebahas tentang kejadian-kejadian banjir di eh kejadian alam apa namanya? kerusakan alam di ini. Mari mar episode berapa gitu. Kita kan ngebahas itu juga, Mas. Iya, tentang jalanan rusak ya. Bukan cuma jalanan rusak, tentang eh, apa? bencana alam. Tentang bencana alam ya. Iya. Jadi emang di Bumiayu itu uh, seperti yang kita ketahui kan ada daerah pegunungan, ada daerah yang datar gitu ya. Nah daerah pegunungan ini kan semuanya digunakan untuk ini mas, untuk pertanian. Iya. Nah mereka tidak sadar bahwasannya di pertanian ini lahan-lahan uh, uh, yang dibabat ini kan adalah hutan. Nah hutannya digundulin untuk pertanian, sedangkan di bawahnya kan Uh, tidak bisa me menyimpan atau apa menahan laju air pada saat ada airnya. Kan? Nah, gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi uh, sering banjir kalau pada saat musim hujan. Dan nah, mereka nggak menyadari itu. Akhirnya yang di huta, yang di gunung tetap aja mereka bebat hutan untuk pertanian. Jadi nggak memikirkan untuk warga yang di bawah ya yang Mas Indra. Uh, warganya sendiri juga di bawah ini juga masih banyak uh, apa ya masih banyak yang mencari bebatuan kemudian pasir gitu itu, ya, itu salah satu kendala untuk terjadinya banjir sih masito ya, ini itu. Ya, itu. Nah, yang ada di bumi sendiri juga uh, dampak dari warganya sendiri sih tapi nggak cuma sebagian gitu ya nggak semuanya nggak semuanya itu uh, melakukan gitu. Oh iya benar. Kanya mudah-mudahan uh, ini cepat inilah ya, uh, tidak terjadi banjir lagi ya, mudah-mudahan ya. Ya benar-benar tidak terjadi lagi di, di Kota bumi yuk Kita ya, untuk antisipasi ya warga Kota Bumi juga harus benar-benar selalu tetap waspada sih masih itu yang wajib. Ya itu wajib, wajib. Waspada itu wajib karena bencana itu kan bukan cuma terjadi. Pada musim hujan kan Semua musim juga bisa kena bencana gitu Kalau ada bencana uh, Kabar berita Pada saat bulan Ramadan ini apa mas? Ramadan ini gimana? Kemarin pertama puasa Hari Minggu apa? Hari ini apa kemarin mas? Untuk di nasional sih Hari Minggu ya kemarin Majelis Ulama uh, Indonesia ya Ini mengumumkan pada tanggal 3 sebenarnya Di hari Minggu ini tentang di hari Minggu tanggal tiga ini puasa pertama ini Mas Ridwan ini berulang cikuat si Mas Ridwan alhamdulillah nasi ini kuat anjuk ya ini ya benar untuk dikata buaya sendiri juga masih banyak Baru-baru yang dia ya, tutup Mas Ridwan oh. biasanya satu hari dua hari tiga hari itu biasa banyak <laughs> <laughs> itu sudah uh, sudah tradisi Mas Ridwan biasanya oh. sehingga dimana-mana Mas, uh, yeah. pada saat, dulu pada saat, pada saat waktu sekolah mas, tempat tempat buburan paling enak di mana mas? Di warung mana mas? Kalau saya sendiri pernah dulu ya waktu bubur itu ya paling di rumah masih doang di warung. Oh mas, di rumah mas. nggak di warung. Kalau <laughs> <laughs> kalau nggak anak STM itu di di ini mas. Kalau nggak ada anak STM itu dulu ya dulu waktu waktu STM itu ada di per, ada di perempatan terminal ini mas perempatan terminal Bumiayu yeah. itu di situ ada tuh satu warung terus ada lagi di di uh, terminal ini terminal angkot ada terminal angkot Bumiayu tuh yang belakang polsek dan di situ ada mas satu <laughs> sama satunya lagi ada di terminal bis itu adalah, ada anak-anak STM ada nongkrongnya di situ Ya tapi bukan berarti kita uh, di acara ini kemudian uh, apa, menjelaskan tentang Bogor gimana Bogor pertama. Uh, bukan merekomendasikan ya, bukan merekomendasikan tempat-tempat itu, tapi yang kita tahu dulu kita pada makannya di situ gitu. Anak-anak STM. Tapi untuk tahun ini masih doh diwon sendiri di tahun ini ya khususnya ya, bukan kalau nah. tahun kemarin. Kita ada pandemi ya, hmm. ada Jadi agak sedikit kurang rame Tapi kalau untuk di Ramadhan saat ini sih kayaknya umiyo rame. Kemudian bumi. juga banyak eh, pada berjualan juga semakin bertambah. Kemudian salat tarawih juga nggak di apa nggak dibatasi gitu. Gak di oh. apa nggak di. Kalau kemarin makan, ya. Makan sedikit. Kasih jarak ya. Nah, tahun ini Bisa dinasaran untuk salah satu Oh jadi lebih baik ya Jadi lebih enak gitu ya uh, Kita ya. bisa merasakan Kita bisa merasakan hype nya Puasa lagi ya Tapi Mas Rido untuk Di puasa tahun ini Ini uh, Bahan pokok ini uh, khusus. Oh ini iya semua Minyak naik Mulai lagi viral di kota Tentang minyak sih Mas Rido Oh, uh, di kemar makasih, mas. Ya, kemarin saya ke pasar, kemudian hmm. uh, dulunya minyak curah ini harganya uh, lumayan cukup terjangkau. ya, hemat ya, kemudian tidak apa ya, nggak terlalu diminati sama warga, apalagi para emak-emak ya. Tapi hmm. saat ini uh, minyak curahnya ikut ikut naik karena juga minyak emas. Hari ini harganya sangat luar biasa, iya dan minyak. Betul Warung uh, di warung sendiri nih minyak ini malah justru yang punya warung ini dapat stoknya ini dapat stoknya katanya satu drip nih nah jadi hmm. cuman buat pelanggan tangan atau bakul bakunya saja jadi orang yang nggak biasa beli minyak di warung tersebut nggak ada pejatah itulah yang kesulitan saat ini di kota Bumiayu. Oh gitu ya jadi akhirnya uh, minyak jadi bahan langka ya. Ya, untuk saat ini, enggak di mana-mana. Kayaknya di Jakarta, di Mas juga. Yang ada di Jakarta juga, kayaknya ya, oh. ya, ya, memang minyak lagi jadi, jadi perbincangan banyak orang. Tapi katanya, Mas, ada subsidi minyak dari pemerintah buat yang jualan gorengan, Mas, tiga ratus ribu. Benar nggak, Pak? E? PLTN Bukapan, buka eh tapi katanya ya, kata Pak Wakil Presiden Pak Maul Rukawin itu, kita cuman disuruh makan pisang aja tiap hari dua, itu udah kenyang <laughs> itu aja cukup yeah. berarti kok berarti emang kok sebelahnya Mas Amar nggak laku Loh orang suruh pada makan pisang semua <laughs> iya mas? iya, mungkin mas Hidro, gimana? -gimana? Jadi, sedikit... kalau, kalau misalkan orang disuruh pada makan pisang semua nanti seblaknya mas Ambar laku iya, kebetulan saya juga kan saat ini kan usaha kuliner ya kuliner ya. segala, segala uh, bahan baku yang naik yang ikut naik ini ada di bahan tempat kuliner saya masih dong uh. jadi merasakan eh, apa ya kenaikan harga itu merasakan yang satu lagi ibu-ibu atau mama rasakan Aduh Bergelut dengan mak-mak berteman dengan mama dan sekarang menjadi mak-mak sama sekarang ya. Hmm. Kemarin ada dari mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Ibu Megawati juga mengumumkan bahwa ansi solusi kepada Mama, katanya uh, lebih ke uh, masakan yang direbus Ya, katanya. Oh iya. Okay. Yang nyir ya maksudnya, yang namanya itu <gat> ada pro kontra pastinya. Mas, ya iya lah pastinya lah. Mas, kalau seblak di di gorengnya nggak pakai minyak bisa nggak, Mas? Itu namanya bukan seblak, namanya merebus, Mas. <laughs> iya bener ya. <gat> Namanya merebus, dan banyaknya kalau ini nggak goreng, kemudian bumbunya juga nggak goreng. Soalnya Lata. yang sebelah itu kan kenapa pakai minyak? Jadi biar untuk goreng bumbunya dulu sama telurnya gitu, kemudian sama bumbu dan matang baru disiram minyak gitu. Oh iya, okay. <laughs> kalau misalkan kayak ini jadinya merebus gitu, jadi merebus masuk belakang. <laughs> karena yang sih bukannya si bumbu bumbu sama bawang putih yang sudah direndam itu dimas dimasih goreng dulu kemudian kita pakai air gitu pas uh, kalau tahu pada tau pertama naik pertama naik sih saat aku oh, tugas jadi juga membaca info yang masih do bahwa pertama juga naik nih tapi kalau menurut saya sendiri kalau pertama naik itu enggak terlalu berdampak ke apa, warga kecil iya benar yang pertama ini kan yang memakai bukan kalangan bawah eh. mah, tapi kalangan eh. kayak ini nah, eh. <t> <t> <t> ya mas, aku enggak salah arahnya mas pertama ini ganderola 1.500 e, 12.500 <t> 12, mas oh iya, ya lumayan Ya. ya jadi awal puasa kita kita di, disajikan dengan berbagai macam kenaikan gitu Kenaikan harga Tapi ya pada ingat nggak sih dulu Ibu Mega, Hasto, terus Buhan Marani Dan teman-teman dari PDI itu pada nangis-nangis pada saat SBY naikin harga minyak bumi itu lima ratus eh, punya apa namanya Premium ya Premium waktu itu 500 perak mereka pada nangis nangis pada ingat kan? Ya? ya benar, nah kayak gitu ya. Marang <laughs> bahwa uh, pd perjuangan adalah partai yang pro dengan rakyat kecil. Eh. Oh. tapi kemarin juga ada yang mengingat bahwa uh, pd perjuangan bukan pro rakyat kecil tapi pro apa apa ya pokoknya pro rakyat, -rakyat apa lah itu kemarin gini gitu. Anda mau ngomongin pro rakyat Cina ya pro RRC ya sebenarnya sih sebenarnya sih menurut aku ya menurutnya aku kenaikan harga minyak itu pasti uh, ada pengaruhnya Salah satu pengaruh terbesar adalah Rusia sih. Di Rusia kan pasokan bahan bakarnya terbesar ya. Kan? Akhirnya kejolak, kenaikan, karena kan perang tuh Rusia sama Ukraina tuh. Akhirnya harga minyak dunianya naik. Begitu harga minyak dunia naik, ya seperti yang kita ketahui, Pertamina itu eh, beli minyak, eh, nyedot minyak di Indonesia itu hanya seberapa gitu. Dan kebanyakan mereka beli di luar negeri, terus dimasukin ke Indonesia. Sedangkan Minyak yang ada di Indonesia itu di, dijual ke luar negeri gitu Karena minyaknya kita itu yang bagus Kita jual ke luar negeri gitu Nah kalau nggak salah ya Kalau nggak salah Itu yang di luar negeri kita beli gitu Yang di Nigeria Kita beli dari Nigeria dan Kita proses di Indonesia gitu Nah itu karena e, minyak dunianya lagi naik Akhirnya semuanya jadi naik kayak gitu Nah, jadi makanya begitu ada kenaikan harga BBM di Indonesia Ya wajar-wajar aja sih kata Orang sel aja, super itu sekarang udah 16000 Mas 16000 Iya, ya, jadi maka, tak... Jadi, eh, bahan bakar sel yang mereknya super itu Sama kayak yang Ron 92 Itu kan sama tuh kayak pertamax tuh itu sana ya. harganya udah 16000 di Indonesia masih 12500 berarti kan murah nah. banget, gitu. Nyalain siapa, Yoh? Nyalain, Yoh. Masih doa ya, putus-putus ya? ada Samar gue sih bermasalah, cewek si jalel ya. ya. Oh temen-temen, sinyalnya orang-orang ingin -orang aku berhati-hati juga ya? Iya, kayaknya gak kayak keluar ya, kayak, kayak, kayak, kayak Bisa orah kita, bisa orah, bisa orah Oke, okay, lanjut ya. lagi ya pembahasannya ya Tempatnya Bu Purit, paling seru nih bumiayu ning Ini gede men Kalau saya pribadi tempatnya Bu Di bumiayu itu depan masih dagung sih yang ramai. Nih orang lain tuh ya ngabuburit ada di alun-alun ya, ada di Inggir pantai, ada di mall, ada di pasar apa pasar apa gitu ya. Maksudnya pasar kuliner apa pasar kuliner apa gitu. Nah ini kok <tid> depan masjid agung. Di depan masjid emang... ya Iya, tapi emang benar sih ya di bumi Ayu kita nggak punya tempat kayak gitu ya, nih, mas. Ya, apa kalau seandainya di bumi udah ada apa namanya ya alun-alun nih gitu mah memang enak sih untuk tempat ngabuburit, tempat nongkrong kita apa melepaskan. Eh, suasana gitu ya Mas Hidu, ya suasana ramadan ya, itu tempatnya ada sendiri gitu. Tapi di kota Bumiya sendiri, ya hanya di tempat masjid agus yang yang paling rame utama. Karena karena emang di situ banyak banget kuliner-kuliner ini ya, kuliner-kuliner buat buka puasa ya. Sepanjang jalan itu loh, banyak banget. Okay. Hmm. Satu nih Aiy. Yeah. Yeah, okay, yuk. Yang mau yeah. yeah, di sini, di sini, di sini. Aris ya, Mas Amar, Aris di Mas. Terima kasih ya. Oke, okay, dalam percobaan sudah. Terima kasih. Oke, okay. cukup. Jadi intinya kayak gini Mas Amar ya. Nah. Jadi intinya kayak gini. Sing penting Mas Amar bisa koneksi AP, koneksi ini AP yang bisa anak tripod, karena tung bisa anak headset atau karena apa lah bisa nganggung ngobrol dulu gampang kampang ya. masalah waktu ya. bisa jam-jam seminggu lah mulai jam siji, sih persis. Bis bisa standby, kira-kira yang bisa sih yang bisa seminggu pimpin seminggu pimpindo, gue ya. dan bisa tayang seminggu sepisan atau seminggu pimpindo. Ya. jadwal bye-bye maklum, ya. ini ngerti jadwalnya apa apa bye Ya. Okay. Ya. Saya uh, enggak mewakili pertemuan ya Mas Ridho. Apa? Terima kasih. Oke, okay. habis. Apa?